Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK Official Oke guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alic motion lagi guys Nah jadi ini presetnya spesial buat kalian pakonya guys pokoknya keren-keren lah ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama dua tiga loceng bunyi kalau nyari yang cantik ya di sini hmm, betul-betul Oke, okay, guys, lanjut ke riset yang kedua. Oke okay guys panjang banget lagunya guys ya Oke okay, langsung lanjut ke presiden yang ketiga Oke okay guys itu persidangan ketiga, lanjut ke persidangan keempat. Oke okay, guys, lanjut ke preset yang kelima. Oke, okay, yes, selanjutnya ke preset yang ke-6 <tong> Ok kita selanjutkan ke periksaan yang ketujuh. Oke, okay guys. Lanjut ke episode yang ke-8. Oke, okay guys, lanjut lagi ke episode yang ke-9. Okay, selanjutnya lagi ke preset yang ke-10cilky Oke okay, Guys langsung lanjut ke ke-11 Lanjut ke preset yang ke-12. Oke, okay guys, lanjut lagi ke preset yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-14. DJ February oke okay, okay, lanjut ke presiden yang ke belas oke lanjut ke presiden ke enam belas ya oke okay selanjutnya ke preset yang ke-17 oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan mungkin Buat teman-teman semua yang mau request kalian bisa komen di bawah Oke sampai jumpa di video selanjutnya